Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang hari ini saya akan merumuskan batu kaki yaitu ruby. ini warnanya pink ruby, pinkish red anda bisa lihat ini ini batunya seperti ini waduh oh, mantap ini lebih ini, ini harganya 150 ribu aja biar mat kita jauh kita cepat ini untuk ini dimensinya ada teras ini 10 kali 8 kali 5 mm untuk cetaknya gede ini 6 CT ini pas memo ya ada bisa lihat ini ini sama untuk ngeceknya ada bisa lihat di ini di website -nya. terus masukkan ini ini Desember 2021 kemarin ya hampir satu tahun oke jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan dibeli ini harganya 150 ribu bisa bayar di tempat atau COD untuk pemesanan Anda bisa chat nomor yang udah tertera dalam video ini jadi anda tidak perlu repot lagi menanyakan bagaimana anda harus order atau bisa tinggalkan di kolom komentar oke itu cukup sekian video dari saya atau promosi dari saya Semoga Anda tertarik untuk membelinya. Terima kasih atas tepinya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.